kalau mau instingnya feelingnya kalau mau sampai deket pun dijauhkan bola itu masuk dijauhkan lagi dribbling. ya tapi lebih enggak papa kalau yang sudah sengkil ya